Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga kebutuhan pokok masyarakat, (kepokmas) mengalami kenaikan. Salah satu yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah harga cabai. Salah satu pedagang pasar Bale Endah, Tuti, 55, mengatakan membenarkan harga cabai rawit saat ini telah mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut telah terjadi sejak satu pekan yang lalu. Kalau cabai rawit kemarin di harga 35.000 rupiah, sekarang udah 48.000 per kilo. Lumayanlah lagi naik, ujar Tuti saat ditemui detik jabar, Rabu, 14 Desember 2022. Tuti menyebutkan kenaikan tersebut akan terus terjadi hingga akhir tahun 2022. Menurutnya, siklus kenaikan tersebut selalu terjadi jika menginjak hari-hari raya besar. Dekat tahun baru suka naik lagi. Sekarang gak tahu nih dekat tahun baru naiknya berapa. Dulu MAH sempat sampai Rp100.000 pas tahun kemarin, katanya. Menurutnya, harga cabai gendot pun mengalami kenaikan. Dari awal harganya Rp16.000 per kilo, saat ini mencapai Rp20.000 per kilogram. Kalau tahun baru sampai Rp50.000, jelasnya. Hal senada disampaikan oleh pedagang lainnya, Angga Permana, 21. Dia menyebutkan bahwa cabai saat ini tengah mengalami kenaikan. Hal tersebut biasa terjadi bila mendekati perayaan hari besar. Harga di saya juga sama, cabai rawit Rp48.000, padahal biasanya Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilonya, ucap Angga ditemui terpisah. Sekian harga cabai untuk tanggal 15 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.